<laughs> ya, jangan lupa, jangan lupa like, comment, dan oh. subscribe, dan Oke, share. Lanjutkan perjuanganmu Nak. Ayo, Fahri udah dapat ikan Yuk, mana kok perak nyemplung? ayo itu aja kain kain ya mora kena kena kena Plastiknya tadi buat tempat toh. Andi mana Hilang. Yuk ke sini dulu ae. Dapat apa wari Wah, itu kerbaunya di sana. Oke, para pemirsa, kita mengikuti bocah 57 tujuh. Berburu ikan di kali di sawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga share. dapat apa? ternya tapi Ayo won Yuk bisa Kok enggak turun di talinya gimana mau dapat ikan Dapat, Nah, ya, gitu betul, Masuk. Masuk cicar wah air sisa rokok barangkali ada oh oh adu argumen masing-masing eh, Yo ya, Dia aku ya. Tolong, Di. Oke, Ayah, aku ya. Aku ih, udah buruang kotak Cho phép Huế ăn, Aku tuh Peter. tahu di capek pulang silikon. Ih, ayo Kan belum oh kan. eh. dapet ikan. Air so, madu tilang anu. Ini dapat kayaknya ada ikan itu, kayaknya. datang pada ikan itu. Entas lewat. Sebelahnya itu lho. Ada ada ikannya itu tadi. Ini. Uh -uh. Oh, masih... Ede, angkat, tadi ngutak-ngutik nih situ Kak Wow mau bari. Oh, Nya, Ayo. Yang capek gantian. Kamu kok gak, gak orang gue jaring tadi. Kok nggak bawa jaring sendiri tadi? Uh, akun persiapan Yo, wah ini dapat wah dapat ikan Yo. itu buat saya mau plastiknya kasih air biar hidup kok dapat nila ternyata, gede sekali tuh nilainya